Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Siji apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan lancar keberanian tiap hari ya teman-teman ya oke kali ini saya akan unboxing paket ini saya dapatkan dari kantor project tadi untuk teman-teman yang sebelumnya udah lihat video saya saat perjalanan menuju kantor project sudah ya, bulan kali ini saya Oke, semalam sebelumnya ada dapat pesan whatsapp dari salah satu staf kantor bujek Suruh Raya bahwasannya saya mendapatkan ya mendapatkan paket jas hujan nanti kita akan buka apa saja isinya Nah, sebelum kita buka, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel CCS yang pilih Sekarang kita buka ya. Ini isinya ada apa saja? Dan nah, jelas ini adalah tanya jas hujan ya. Pompon. Nah. ini ada, ya. nah, ada stiker saya sudah divaksin. Dan ada juga masker. Ini masker ya. Masker sama hand sanitizer ya pengennya. Dan set kemudian ya, ini, ini maskernya maksudnya ada ya. kucing juga ya. Nah sekarang kita buka ini mantelnya seperti apa ya. tapi untuk sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang dapat ya. saya hitung yang terakhir ya. ini model selana sama jaket. Ya. ini selananya. Jadi ini kalau kena saya akan memunculkan saya, saya, saya, saya Ini <coughs> Ini bagus ini. juga. ini. Ini jaringnya kayak karet buat di luarnya kain, jadi kayak untuk teman-teman yang cek mantelnya mantel mungkin yang mantel premium ya, kalau saya merek-merek sekarang banyak seperti ini. Banyak ini main lah baca-bacanya apalagi ini kali musim hujan ya teman-teman. Sekarang kita coba pakai untuk ukuran mantel ini kan untuk satu ukuran ya jadi nggak ada ukuran lain jadi ada yang mungkin badannya besar yang mungkin agak sempit tapi untuk yang badannya kecil seperti saya ya nggak terlalu sempit ya mungkin ya agak pakai, pakai apa, apa tampilannya kalau dipakai tambah keren atau tambah gimana silahkan tuliskan komennya kita pakai dulu setelah pakainya seperti ini nah ini teman-teman jadi tampilannya begini ya yang pakai ada kebesaran ya. Cobro Ya, lumayan lah buat jalan-jalan di musim hujan ini. Bisa dipakai untuk on pit di saat hujan ya, bagus. <tuh> di luar kain tapi di dalamnya lapisan karet cuma ini di sini enggak ada ya ada terutang kan, nah, jadi air nggak makan masuk ke pergelangan kalian atau kalau enggak harusnya ada terutan. atau paling tidak bisa ditambah nanti tali karet kalau pas pakai. Ya, Oke, okay. kita tadi yang saya dapatkan ada stiker, kemudian hand sanitizer, dan ada juga stiker. Sebenarnya ada satu lagi, nanti kalau nggak salah desinfektan ya, saya yang desinfektan cuma